Hei yo what up geng balik lagi di channel gue Detektif Slot ya si penyelidik Slot gak gajor hari ini nih. oke hari ini dibuat gue bawa peralatan di 156.000 guys ya udah langsung saja kita gaskan ke spin turbo 10 kali di 4 4000 guys ya oke ini buat kalian lagi nonton ini ya gue mau nanya-nanya nih Apakah kabar kalian semua gue doain kalian semua itu selalu sehat-sehat selalu guys ya gimana pun kalian berada dilancarkan segala urusannya ya oke di sini gue mau kasih tahu juga kalau gue main Oke mantap langsung dikasih skecher 4 guys ya ini padaku masih pemanasan guys ya Gue masih niatannya mau uh, panasin mesinnya dulu guys ya Ternyata sudah panas dari awal guys Langsung dikasih skecher 4 ini mantap mantap Ya mudah-mudahan uh, Mudah-mudahan skecher 1 ini isinya jackpot ya guys. Jackpot jutaan rupiah ya Oke guys, gua mau bilang kalau gua masih main di gameplay Retro 777 guys ya. 7 nya tiga kali ingat, 7 nya tiga kali. Kenapa gue demen banget? Kenapa sampai detik ini gua masih saja main di situ sini? Ya, karena ini situs paling the best guys ya. Gua selalu profit di sini ya. Menang berapa pun juga pasti dibayar di sini ya. Jadi buat kalian semua masih bingung cari situs yang mana gacor, ini gua rekomendasikan buat kalian langsung join ke Retro 777 guys ya. Oke, ini situs top nomor satu nih guys ya oke okay, ini tampilnya mantep banget 24.000 dikali cuy? langsung sensasional 322.000 coy waduh waduh waduh ini gara-gara skencer gratis selasih dikasih kayak gini guys yang memang the best ini hari ini kakek ini ya kakek ini selalu the best sih bukan hari ini doang sih waduh oke okay, mantep tampilnya pecahkan lagi dong cincinnya oke okay, mantep dikasih beneran cincinnya pecah 20.000 coy gila gila Gila cint, uh, jumpa juga pecah cuy, gila kali dua kali empat dikasih, mantap mantap total pengali 13 ya, kali dua kali empat langsung jabra jabra jabra, gila langsung sensasional di dalam pecah RTP nya bosku, langsung tujuh ratus lima puluh enam ribu cair KTM bos bos bos nih bos ya, jadi udah terbukti ya, udah terbukti ya, selalu terbukti kalau memang situs ini number one ya, jadi langsung gaskan aja ke tujuh guys ya. Dan satu lagi nih aku gue mau informasi kalau gue itu punya grup Telegram, guys. ya di pada grup ini langsung diadminkan oleh Retro 777nya, guys. Ya di sana ada updatean pola satu kali 24 jam. Jadi <coughs> kalau bagi kalian yang bingung cari pola ya, bingung rakit pola gimana, kalian bisa juga uh, langsung dicek kira, guys. Ya langsung dicek ke ke grup Telegramnya, karena di sana banyak informasi yang bisa membantu kalian semua, guys. Ya, yang mudah-mudahan informasi apa pun yang disajikan di sana sangat membantu sangat bermanfaat buat kalian semua ya karena gua juga pengen ya gua juga pengen kalian itu profit bareng gua guys ya waduh udah mulia banget ini niat gua nih ya Oke ini udah profit kayak gini enaknya cow aja ya kan tapi enggak papa lah gua coba gali-gali lah ya mungkin bisa tembus lebih lebih banyak lagi guys saya bisa sampai jutaan lagi guys ya wah oke lah ini ini gue udah rada bingung guys ya karena udah profit banget nih guys ya dari skater gratisan tadi guys ya padahal gue belum pakai pola guys ya gue belum pakai pola ini ya ini gue baru mau mulai aja manasin mesin langsung dikasih skater empat waduh mantap banget ya ada, Oh ya buat kalian semua lagi nontonin ya aku mau thank you banget buat kalian semua ya Thank you banget sudah diklik video ini Jangan lupa dibantu like nya Comment dan share sebanyak-banyaknya Ketemannya sekiranya banyak sloter kayak gue juga Kayak gue juga guys ya Dan dibantu juga subscribe ya, Jangan lupa juga nih ya Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari gue guys ya Kenapa? Ya karena gue selalu olah-olah TKP Gates of Olympus ini guys ya selalu gua olah-olah selalu gua bagi-bagi pola-pola gacor guys buat kalian semua ya oke okay. gelasnya coy oke okay, mantap batu kuningnya ini skecor itu dua wah ada, aduh, aduh last ternyata ditutup dengan begini saja guys ya gue kira tadi bisa jatuh skecor atau tambelnya dikaliin ya tapi nggak apa-apa lah udah hitung itu memang kita udah profit banget di sini, coy Gila di mana coba ya? 100.000 dompet 1 jutaan ya. 100.000 dibalikin 1 jutaan. Noh, di mana tuh ya? Ya cuma di retro lah ya, retro 777 guys ya. Wah. Ini gila aku coy, pecah ini. Angkat dong. Lagi-lagi ditutup last pinnya dengan gini saja guys ya. Aduh, udah 2 kali ini ditutup begini doang ini ya. Kentang guys ya. Kena kentang kita ya. Kena tanggung. Oke, okay. Wah itu merahnya, hijaunya. Wah, ada di skip juga nih Adang, ini, ini sih memang beneran memang enaknya cowok aja nih Tapi demi penonton-penonton sejati gue ya Nggak apa-apa lah ya Siapa tahu ini ke uh, depannya bisa lebih bermanfaat lagi nih Satu ini Oke, baju hijaunya biru ya Aduh, ditutup juga lagi Ini udah tiga kali ya Dua tiga kali ditutup begini doang ini Wah, ini kakek ini mau php php nih ya oke okay, gue coba uh, gue coba ini DC nya go on kan gua coba-coba manualin guys ya siapa tahu dapat skecer guys ya Wih, tuh lihat tuh udah dua skecer tuh ya jabret kali kali 8 coy ya tapi gak dikaliin udah oh, petirnya sembarangan nih oke okay, skecer dua nih waduh waduh ini apakah ini kayaknya tanda-tanda skecer lagi nih guys ini gue coba pancing lagi nih guys, spin turbo 10 kali Siapa tahu dapat sketch gratis lagi Ya kan kan profit kita coy Ih anjir cincinnya coy Gila batu birunya Batu kuningnya Oh batu jantai dikasih, batu kuning Oke okay, ini baru beneran batu kuning coy ya Angkat kek, angkat dong kek Waduh tim ini udah mantep banget guys Anjir lah gak dikaliin sama dia Telat petirnya kek, telat ya Harusnya tadi baru diangkat kek ya ini kayaknya benar-benar harus caw aja sih ini. Ya, ni last pin caw aja deh. Okey guys, gue mau baca. Takutnya disedak lebih banyak. Thank you buat kalian sudah nonton. Benar-benar rezeki besar selalu menamping kalian. Sekian, olah TKP hari ini. Adios.